Selamat pagi, Pak Bapak. Selamat pagi dengan telah bersatu. kali ini saya akan memetik caperam hijau. Oke, mari kita saksikan. Berawit hijau. Alhamdulillah untuk harga tiga puluh ribu per kilo. Itu Terima kasih yang sudah menonton like, comment, and subscribe okay. bye bye